Hello, welcome back to my YouTube channel, Tisha Hermawan. So guys, kali ini aku akan buat make up untuk new year's dinner atau makan malam di tahun baru karena biasanya e, kalau tahun baru itu kita kan akan keluar bersama keluarga biasanya kita ke restoran atau ke hotel untuk e, dinner, makan malam so aku akan buat tutorial make up yang e, cocok untuk dipakai saat new year's dinner atau makan malam itu so stay tune terus untuk ngikutin step-stepnya Oke untuk yang pertama ini aku pakai primer dari Viva Queen Namanya Perfect Blurring and Wrinkle Corrector Primer ini aku aplikasikan ke area-area di wajah yang uh, bertekstur dan berpori-pori besar Dan yang sekiranya nanti bakalan uh, ada minyaknya lalu untuk foundation aku pakai Face Base by Lizzy Para ini shade-nya yang N15 medium ivory aku pakai sekitar 4 pump lalu aku aplikasikan ke wajah menggunakan uh, foundation brush nah ini setelah pakai foundation yang ini sebelum lalu aku ratakan lagi memakai beauty blender selanjutnya ini adalah concealer dari Something Wake Me Up HD Blur Full Coverage Full Coverage Concealer dan aku aplikasikan ke area-area di wajah itu yang gelap seperti di under eye terus di dekat cuping hidung di dahi dan di dagu lalu aku ratakan semuanya menggunakan beauty blender. Oke okay, selanjutnya aku akan bikin kontur uh, di wajah aku menggunakan LA Girl Pro Conceal HD Concealer shade-nya itu yang uh, GZ981 Toast Lalu ini aku mem membentuk uh, hidung supaya uh, terlihat lebih tegas dan lebih terlihat lebih mancung ya guys Seperti ini lalu aku blend lagi semuanya menggunakan beauty blender. Lanjut, ini aku pakai blusher puff cream blush dari Polka X Chupa chups Uh, shade-nya yang peach vanilla ini baru aku beli dan aku suka banget karena warnanya itu uh, pigmented dan uh, gampang banget di blend juga dia itu ringan banget formulanya dan warnanya peach vanilla ini cantik banget guys. Oke okay, selanjutnya ini aku pakai eyeshadow dari uh, Dikalu Coco Venus eyeshadow yang pertama aku ambil warna dasar yang uh, agak terang lalu aku ambil warna gelap untuk ngeblend di area pinggir mata dari outer corner dan aku tarik ke bagian kelopak mata yang bawah oke okay, ini aku ambil warna yang sedikit shimmering untuk uh, ngasih shimmer di mata yang bawah lalu aku pilih glitter yang paling terang untuk aku taruh di eyelid atas Selanjutnya aku akan gambar eyeliner Pakai produknya Maybelline yang Hyper Impact Liner Aku gambar itu tipis aja Mulai dari ujung mata yang paling luar Lalu aku tap-tap tipis-tipis atau pelan-pelan Ke uh, inner corner atau ke bagian mata yang dalam Hi guys, sorry ya kalau misalnya uh, yang bagian mata ini atau create bagian mata ini tuh videonya agak panjang karena memang aku pengen ngasih tahu detail uh, cara bikin bagian mata. nah ini bagian yang agak gampang-gampang uh, susah atau susah-susah gampang uh, adalah bikin uh, inner corner nge -tight lining inner corner tapi kalau latihan pasti bisa sih pelan-pelan aja lanjut pakai eyeshadow warna hitam atau warna yang paling gelap pokoknya itu aku bikin garis mata bawah uh, dan aku bikin sedikit agiosal, lalu aku akan kasih uh, shimmer di antara tadi, garis mata bawah dan agiosalnya. Lanjut sebelum pasang bulu mata ini, aku pakai bulu mata seperti itu ya. Ini sebelum pakai bulu mata, aku jepit dulu, dan aku pakai mascara. Masih dari Maybelline juga, the false lash leaf mascara dan ini aku pasang bulu mata itu di bener-bener uh, di garis eyeliner yang tadi udah aku gambar nah ini aku rapiin aku tekan-tekan supaya bulu matanya lebih nempel lalu aku akan pakai eyeliner hitam tadi yang Maybelline Hyper Impact Liner untuk bikin bulu mata, gambar bulu mata yang bawah jadi bulu mata yang bawah itu aku nggak pakai bulu mata palsu, tapi aku gambar, guys, biar lebih tegas gitu. Oke, okay, untuk bulu mata bawah tetap dikasih mascara ya. Nah, satu, dua, tiga. Nah, ini udah selesai, matanya udah ready. Lalu aku akan set semuanya pakai face powder by Lizzie Para, dan aku akan tap-tap di area yang uh, ber bakalan berminyak lalu ini aku akan pakai brow uh, powder dan pomade dari Benefit yang browsing ini aku akan bingkai alis aku dari uh, ujung luar lalu nanti aku akan isi atau aku akan arsir ke arah bagian dalam uh, hanya 3 per 4 aja jadi nggak penuh guys, nggak sampai ngeblok gitu To to... Oke okay, lanjut Aku akan pakai brow mascara Dari Maybelline juga Fashion Brow Color Drama Mascara Nah lanjut aku akan bikin lagi Kontur hidung menggunakan bronzer kali ini dari benefit yang hula nah, aku gambar seperti itu menggunakan brush Lanjut, ini ke pipi sekarang saatnya menggunakan blush. Ini aku pakai dari elf. Nah, aku pakai warna itu. Ini aku tap-tap di pipi, nggak perlu tebel-tebel, tipis aja, cuma buat mengenhance warna cream blush yang tadi. ini pensil alis Viva bukan untuk menggambar alis tapi untuk bikin li uh, lip line guys untuk bagian bibir ini juga videonya agak sedikit panjang karena aku pengen uh, ngasih tutorial detail gimana caranya aku menggambar uh, line untuk bibir aku setelah lainnya selesai. Ini aku uh, blend aja pakai jari, lalu ini aku pakai makeover uh, yang retro red yang palette. Nah, aku pakai warna yang paling muda dulu untuk bikin base-nya karena aku nanti akan bikin uh, ombre. Nah, ini aku pakai yang warna merah untuk uh, bikin ombre nya nah, lalu aku katup katupkan gini biar semuanya ngeblend gitu guys. Lalu ini aku pakai Fenty Beauty yang Gloss Bomb yang fuzzy Aku pakai gloss itu cuma di bagian bawah sama di bagian bibir yang bagian ujung atas sedikit aja, nggak full. Lanjut highlighter ini aku pakai dari Hojo yang Brilliant Shimmering Stereo Stereoscopic High Nomor 2 Ini aku suka banget karena uh, Dia itu waktu aku swatch pertama kali Emang senampol itu sih highlighter ini Nah langsung kan bercahaya dan berdimensi banget muka aku Terakhir setting spray aku pakai dari Hana Sui Fix and Glow Setting Spray disemprotin ke muka and ready. So guys, this is my makeup. Star shine kalian suka dan jangan lupa like, comment, and subscribe serta aktifin tombol notifikasinya biar kalian tahu video-video baru yang aku buat thanks for watching and see you next video, bye bye